Ada beragam jenis orang dalam melaksanakan ibadah puasa. Ada yang dia untuk menahan lapar dan dahaga saja sudah kepayahan. Ada juga yang bisa kuat menahan lapar dan dahaga dari subuh sampai maghrib, tapi dengan cara tidur seharian. Dan ada juga orang yang puasa jalan tapi gibah jalan dan maksiat pun tidak ketinggalan. Jadi sebenarnya puasa yang benar itu kayak gimana sih? Halo sobat abah dimanapun kalian berada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera buat kita semuanya Di video kali ini abah akan coba mengulas tentang tingkatan orang berpuasa menurut Imam Al-Ghazali Imam Al-Ghazali merinci atau mengklasifikasi level orang yang berpuasa itu ke dalam tiga tingkatan Yang pertama ada yang disebut dengan puasa awam atau puasa umum Yang kedua ada juga puasa khusus dan yang ketiga ada yang disebut dengan puasa khusus sil khusus. Apa itu puasa umum atau puasa awam? Puasa umum adalah puasa dengan menahan perut dan kemaluan dari menunaikan syahwat. Maksudnya, puasa umum atau puasa awam itu adalah orang-orang sekedar mengerjakan puasa menurut tata cara yang diatur dalam syariat. Dia makan sahur, dia niat untuk puasa, dia nahan diri dari makan dan minum dan menjaga dari melakukan hubungan seksual antara suami dan istri sejak terbit pajar sampai tenggelamnya matahari. Dan jika hal itu sudah dikerjakan, maka secara hukum syariat, ya dia sudah melaksanakan ibadah puasanya. Dan apabila kewajiban itu sudah dilaksanakan, maka secara syariat ya dia sudah gugur dari kewajiban untuk melaksanakan puasa Ramadannya. Puasanya sah secara zahir dari segi ilmu fikih Adapun puasa khusus, yaitu selain puasa seperti yang tadi dalam puasa awam, dia juga dilengkapi dengan menahan pendengaran, menahan penglihatan, menahan lisannya, menahan seluruh anggota badannya, tangan, kaki, dan seluruh anggota yang lainnya dari perbuatan-perbuatan yang bisa bernilai dosa. Nah, tingkatan puasa ini lebih tinggi dari tingkatan puasa yang awam. Karena selain dia menahan diri dari makan, minum, dan hubungan intim dengan suami istri, Tingkatan ini juga menuntut orang yang berpuasa untuk menahan seluruh anggota badannya dari perbuatan-perbuatan dosa. Baik berupa ucapan maupun perbuatan. Dan tingkatan ini sudah menuntut adanya kewajiban untuk berpuasa secara zahir maupun secara batin. Yang ketiga yaitu puasa atau saum khususil khusus. Yaitu puasa yang khusus di atas khusus. Itu puasa yang tidak hanya antara perut dan juga anggota badannya, tapi puasa ini juga disertai dengan hati, yaitu hati yang terjaga dari keinginan-keinginan yang rendah, pikiran-pikiran duniawi, serta hati mampu ditahan dari segala tujuan dari selain Allah Subhanahu Wa Taala. Menurut Imam Al Ghazali, tingkatan ini adalah tingkatan puasa yang paling tinggi, sehingga Tingkatan ini merupakan tingkatan yang paling berat dan paling sulit untuk digapai oleh semua umat mukmin karena selain dia menahan diri makan minum berhubungan menahan seluruh anggota badan dia juga harus bisa mengoptimalkan hatinya untuk ikut berpuasa dan ikut untuk meraih tujuan-tujuan puasa secara total dan dia juga harus bisa mengarahkan hatinya untuk turut berpuasa untuk bisa mengarah kepada tujuan kepada Allah Subhanahu Wa Taala semata tanpa ada tujuan kepada selainnya. Nah, itu tadi ya sobat sekalian, beberapa level atau tingkatan dari puasa manusia yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali, yang mungkin Abah sendiri secara pribadi, honestly, itu entah berada di level mana, mungkinan masih berada di level awam, tapi mudah-mudahan ini bisa menjadi pencerahan buat kita semuanya untuk memotivasi diri, supaya kita bisa Berusaha ingin meningkatkan kualitas ibadah kita Supaya bisa naik, naik, naik terus Dan bisa menggapai kepada tingkatan puasa yang paling tinggi Yaitu puasa khusus-khusus Tidak hanya perut kita ataupun mulut kita yang berpuasa Tidak hanya anggota badan kita yang berpuasa Tapi hati kita juga ikut berpuasa Dan terus mengarahkan ibadah kita ini hanya untuk Allah semata Jelas? Oke sobat abbas sekalian itu tadi pembahasan kita yang singkat, padat, ringan, dan jelas mengenai tingkatan orang yang berpuasa. Mudah-mudahan pembahasan ini bermanfaat buat kita semuanya. Mohon maaf kalau misalkan ada kata-kata ataupun penyampaian abah yang salah ataupun kurang berkenan. Silahkan tulis aja kritik, saran, dan komentarnya di kolom komentar. Bebas! Dan buat kalian yang belum subscribe channel ini, dukung terus channel ini dengan mengklik tombol like, subscribe, dan lonceng notifikasinya. Dan buat kalian yang merasa kalau video ini bermanfaat Silahkan share dengan seluas-luasnya video ini Ke teman-teman terdekat kalian Ataupun teman-teman terjauh kalian Mudah-mudahan jadi ladang amal Buat kita semuanya dengan terus menebar kebaikan kepada sesama uh, Hatur saya bunuhun buat segala perhatiannya Sampai jumpa lagi di video-video abah berikutnya Akhirul kalam Bilahi topik walidayah Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh